Didi? Lo you... uh... Dengan aku Ayu yang tetap saya Emmy Oke okay, video yang akan kita lihat kali ini itu uh, dari seorang kori dari Nanggo Aceh Darussalam, lulusan itb terkenal banget di Indonesia dengan suara merdu nya baca Alqurannya terus juga menjadi sering jadi Pemimpin Imam di masjid juga. Nah, kalian pasti kenal kan Muszamil Rasbala hmm. yang yeah. oh, ya. Kan kita sering dengerin itu kalau di YouTube kan bacaannya gimana gitu. Konten-kontennya beliau itu juga sangat bagus Jadi itu uh, Banyak apa namanya digambarkan bagaimana sih membaca Alquran itu sesuai tajwid itu bagaimana. Terus berbagai macam irama-irama bacaan ternyata tuh juga banyak gitu. Nah itu bagusnya di konten beliau. Dan di video kali ini uh, beliau baru pertama kali bikin Uh, naskid gitu hmm. kayak semacam akapela Kayaknya dari bahasa. vokal ya yeah, vokal oke okay. judulnya coba I'm sorry okay. jalurnya coba laptop terbuka okay. dari musim biasa oke okay. dan ini kawan-kawan juga bisa baru lihat juga nah, aku udah lihat aku udah lihat cuma Awalnya itu belum ada liriknya, jadi bingung ini apa gitu artinya gitu. Jadi aku ajak kalian semua bareng-bareng gimana reaksi kalian gitu. Kalau aku dengerin waktu sendiri tuh oh branding banget, aku lihat ini. Oke, okay, langsung aja, tapi jangan lupa yang belum subscribe ya, buat subscribe. Yeah. Yeah. <laughs> subscribe subscribe karena juga tis, tis tis tis jangan lupa juga turn on notification nya dipencet Ya kalau ada video-video untuk langsung keluar notif oke jangan lupa juga di like di comment and di share biar betul oke langsung aja kita lihat videonya so farna bugau dari uzahnya Hasbara jidil ayo kita melu oke lihat apa artinya Oh. Yeah. عبرنا كالغربنا من حيبا نفتغي صيد البعالي نفتغي رفل هرم نقلسات قوى نستطيع علم العجل نستهين كل خاري كي نحقق الحلوم إن سإننا نباري فنسيح للأمل جنة قمة الجمال Tak yakin ulama dijadul ini Jangan terang di Sampai nggak ada keluar kata-kata ya? Iya. Hmm. Sampai kita nggak ngejar ya? Dia Dia udah, udah ibu. ibu Iya, <laughs> iya. Ya, waktu itu, apa namanya? Uh, Tadinya ngomong orang, nah, orang tua Langsung iya. nah, Sama langsung Ibu karena <laughs> <di> dunia, <laughs> Karena surga itu itu iya, ini, Pertama masih ngeritain negara. Ini ki rupanya maksudnya dia itu nanti di akhirat kelak. Iya, hmm. seperti <sukur> itu. Aduh, keren. Keren sih ini speech-nya semuanya. Soalnya kadang kita terlalu terfokus sama dunia, entar teman-teman. Bahwa nanti di akhirat itu lain. Ya, tuh nggak lupa, juga, oh, saya ada kata-kata ingin Aduh, wah oh ya, kalau juga baru lihat artinya juga ya. lagi. Kemarin, <laughs> lihat, oh, suaranya itu sangat menjeludar, banget. Maksud kita tahu kan musim ilmiah. <laughs> <-hal> ini kan, <coughs> Musimil, <coughs> sudah terkenal berdunia ketika baca quran kan? Ya. Ya Allah, uh, ngafif juga kan. Jadi waktu banyak artinya, aduh maknanya itu dalam banget juga ya tentang uh, kita ke dunia itu bagaimana terus sama yang bikin jangan tinggal tanpa narasi. Yang bikin ceknya <tuk> <tuk> <tuk> itu cekar nggak ada seperti orang tua di situ itu ya, ya di situ. Iya hmm. awalnya nggak hanya ya. sama ada sama uh. itu udah langsung <tuk> rinding, udah ya. langsung Ya, melting untuk <gulit> uh, pengambilan gambarnya juga pak ya Allah ya ya, ya. sama di gambar yang introspeksinya uh. juga bagus juga ya jadi ini, uh, dia, kita kan di juga mencari ilmu dari berbagai negara nah, jadi kita di sini diingatkan bahwa kita wajib mencari ilmu sampai ya dan di desa di situ gitu sampai ya persis, sampai proses pencarangan kehidupan sampai uh, kematian itu dan eh uh, meliputi gitulah. Ya yang tadi reaksi ya, video kita ya uh, sawan nagra guna dari Musa salah besar eh banget rumus air mata. Oh iya. Kalau roster ini perjalanan ya. Iya ya, oh, ya. oh, ya. oh, benar. Dan uh, untuk kontennya dari bisa melihat semalam kawan sangat bagus sekali bila kawan ingin apa memperindah bacaan Alqurannya aku sarankan kawan melihat kontennya juga itu banyak sekali berbagai macam irama-irama dan juga cara baca sesuai, sesuai juga ya oke okay. bila ada yang salah dari kami yang kita ucapkan kami mohon maaf dan sekarang terus di tim film ya untuk kreasi video selanjutnya jangan lupa yang subscribe subscribe like komen, dan share ya. Oke okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.